Emang dasar Om Manri, pelit aja bukan dikasih slide 3 nya Sore hari ini eh, lu kesal ini? Eh, ini, ini ini Gaby sini, ini Gaby om Ramahnya malah sih di ngumpet mana om Ramahnya dong om Ramah hari ini nah, lu ke arah sana Hah? kameranya ke arah enggak, sana lah. Enggak nggak bisa jualan oh sini. Nah, tokonya kan di sini gua, gua sana jadi spany <laughs> jangan dong ya kan nah, ini om Ramah nih mana ini om Rama? om Rama. om Ramah baru beli steering curve Y2SS, itu dia yang baru nih 27 Ini kitnya apa sih om? 27 Y2 Plus Y2S Plus Aduh, udah telepon lagi Udah kan? itu lah, bukan penting Nah, ini Y2S Plus uh, Nih kit sebenarnya produksi tahun 2017 18, 17, tahun? Ya, tahun 2018 Lu beli baru, bekas om? Beli second Beli second ya? Dari mana? Iya, dari One Oh, rupanya korbannya Om Andre <laughs> Ini Om Rama, Om Rama Hari ini dia, dia tuh standarnya dapet slide steering uh, Yang biasa sih, emang standarnya waktu zaman itu sih emang gitu sih Tapi emang dasar Om Andre Pelit aja buat dikasih slide steeringnya <laughs> Garing Gue, gue, gue, gue, gue gak tau sih ini spek mobilnya sebenernya Tapi standarnya slide steering sih Nah ini beli di JRA Uh, 14.200. Bedanya apa? Gue deh, beli flexing yang pertama. Flexing pertama itu nggak dapet ininya nih om. Nggak uh, dapet bulkhead sama. Om, versi nih. Iya, nya tuh ini udah dapat yang versi 2 yang tuh ini enak, enak banget nih Ini nya udah dapat yang ini. Kalau gue masih yang nggak dapet malah. Yang gue, yang gua malah nggak dapet. Pertama kali itu nggak dapet ini. Gak dapet. Oh enggak ininya masih yang lama nih. Enggak ini masih ini nih. Nah, nah yang yang versi ini tuh yang baru ini dia dapat dudukan dudukan servo depannya udah yang begini nih. kalau nih, ya udah yang gantung. Jadi udah enggak ada kakinya. Kalau ngeliat tuh ininya udah enggak ada nih. Gantungan ini udah enggak ada nih harusnya ada di. Nah kalau yang lama-lama kayak gue punya itu nggak dapat tom. Gue nggak dapat. Jadi dapetnya masih yang model begini nih. Oke eh, uh, Dapat tapi yang ininya masih yang panjang, panjang yang versi lama. Ini dapat yang udah versi baru sih. Nah ini kelengkapannya sebenarnya lebih mirip-mirip sih sama yang lama. Cuman bedanya itu doang. Ini sama ininya nih yang berbeda. kita mulai rakit sekarang yang oke okay. ini packing dua puluh t harusnya bisa oke okay, kita mulai rakit ya beginan jangan so tau <laughs> ada ini gue juga nggak inget Kita lihat muka lihat, lihat muka kita kan. Ini bentuknya jadi ini? Oh. Tetap makai tetap bisa pakai up deck ya? Iya. Yeah. Iya, yeah, tetap bisa pakai up deck karena dia punya yang ini kan. Tapi model dia ini gantung. Iya, betul. Gantung. gantung. Yeah. Buru, Pak. itu kalau gini gini pakai bor sayang nanti selek ini tetap pakai iya om baru beli ya baru baru om dino baru beli ini juga iya. Tidak tahu, emang om Tino nggak pakai sprite okay. gitu? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh enggak saya udah udah pasang slider Duh. saya yang versi pertama malah slidernya pertama oh, beda ya? Eh, versi, versi, versi ya dua oh, ya. yeah. sama sama aji cuma bedanya bedanya ini dong ya. dia dapat ini sekarang kalau dulu enggak dapat oh, ya yeah, dulu enggak dapat paket dapat ininya tapi modelnya yang cabang yang ada kakinya Jadi yang ini udah udah enggak pakai sekarang Om Rama, dulu tahu main Engine dari mana? Dari dulu sih, dulu gue sempet main apa namanya? Main THR, Wow, oh. 2011, 2011, iya, yang di STC, sama Om Dickdick, wah, kurang lama dong. Cuman gue mau corner setahun, habis itu pensiun, kenapa? Kenapa? itu, kuliah. Kenapa? Oh Kenapa? jadi Udah gak main, habis itu dijual udah lama dah, baru sekarang main lagi Oh gitu Pas, Sekarang udah tau main C, ada apa gak, udah RWD sekarang Iya CS udah gak ada, sekarang RWD Dulu iya. CS pakainya yang Cyclone, kalau gak salah ya KPI KPI racing dulu sekarang, sekarang sih udah entah kemana CS itu <laughs> waaah, langsung pelanjang om, oh, karet sini tuh enak depan belakang atau belakang doang? hah? Nah, kenapa? Karetinnya? belakang kalau bersih belakang lho? Yeah. iya lupa, ketinggalan ini gua yeah. oh, ada juga, ada pakai YR, CVR kuning Hmm. Hmm. itu bloketnya blok blok IR ya? ya? Iya. satu-satunya itu sama setiring oh, oh yang itu ya jual setiri kan standarnya ini iya iya tapi jualnya satu set aja biar ada harganya kok sayang mantan bajingan <laughs> udah buka puasa aja dia di belanja kan ada Wanipiro piro, kata dia Kalau gue ke sama kawasnya sana, yang Hahaha kalau gue ke bagian. Lu ke situ, karena ada jamal. Oh, iya, Ada, Kamu saya. Gua apaan Gua? Gua, ada. Oh, ini gua uh, uh, enggak. enggak. Gua gue, gue lagi pengen ke sana aja. <tuk> Loh, lho, lho, lho, lho, lho, lho. besok. Gua sendiri doang Iya, kamu. Udah lama makan, -makan. <tuk> <tuk> Gaya lu <lo> ngehek. <tuk> <Basak. tuk> Ntar uh, nah, kalau gua lagi pengen makan ramen, gua Bangsat, bro. Rileks gitu loh Bro. Chill, chill. Mau <tuk> ngamperinin dulu. Menek-menekan. Memek Gua lagi lo ini. Oh gitu, ya Itu namanya Dennis Albert Lete. Nama sama-sama Albert tapi kelakuan paling bangsat ya, Mbak? Salah, namanya Dennis. Eh, salah. Penis Sapo tete. Satu. Mau pasti nggak dia jemput yang aneh-aneh oh. ya lah kejen apa sih cari kasih tahu bu, punya ktp banyak, gimana aja kalau tambah kalau ya kalau si ini sorry si serpohnya panjangan lu bisa lo kayak ini karena dia yang, pas-pasan. -pas kan ini pakai yang tadi bawone dia. Bawone dia tuh nggak enak banget. Nah, ini. Dan yang 24, 25 Ini TI-nya 25, panjangnya lu 25 cari Ini beda lagi ya. Beda lagi. Ini panjangnya tuh 24. Eh. Uh, Loh, Coba ini saya cari panjang-panjangnya lu nggak usah dibuka dulu cocok ini dulu. nih gap. ini karena ini masangnya dari bawah. ini lebih pendek kakinya. kaki ini lebih pendek. ya kan? ya nah kan? udah bandingin mainin tuh pendek deh. Ini pendek pasti tuh. enggak Pak, lebih pendek tuh Oke guys, sama ya Sama-sama sama, Tapi kenapa ininya bisa beda ya? Lebih ramping sih Si dudukan si depannya ini nih lebih ramping dia Jadi lu nggak bisa, nggak nge nih tuh Nggak, nggak, nggak bentok kanan-kirinya Kalau yang lama tanan apa dudukan dudukan si servo yang lama tuh dia ada ini jadi mentok nih kanan kiri nih. Hmm. Ini lebih jadi lebih kita lebih, kita lebih kebuka. Kita jadi kita lebih loose banget. Kita, ada motif satu. Itu primari itu pen Tuh ada mango. Noh. Oke, terima makasih Mas. iya aduh. Ya. Dulu. Ah itu yang lama kan ER Nah, keras dibukanya sekarang. Seoul. Kip. double Ini. remote-nya Nanti Lebih kalau dari yang lu punya lebih panjang ini itu. Oh, tapi kalau yang itu, ya, itu nya panjang sama aja. Sama, kalau yang ini ini sama maori -nya. Nah, sekarang nitingnya adalah Om e, di tinom. Nah, ini kan miring nih, kan cara nitingnya adalah kita ukur ke arah kiri nya. Ini arti kurang ke kanan kanan berarti ini harus digedein uh, jadi nyetingnya di balik ini lebih gampang ini kanan berarti ke kiri oh, dari loh, kan? dari iya, lebih kebakaran. gampang jadi steering ini harus lurus dulu kanan kirinya biar pas tapi ini lu buka baru tuh lebih lebih enak nyeting ini sering-seringnya lebih gampang jadi jadi sebenarnya kalau yang ini tuh enaknya kita bisa todong Gua beli baterai gue beli baterai selalu... kurang, ke kanan. Kurang, kurang ke kurang kemari kurang ke kurang ke mari kurang kemari enam belas setengah tujuh belas enam 17 berarti kurang kemari sedikit lu punya tembakan ini ga? ini panjangan tembakan ini ya. sudah sudah selesai, night steering gila sejam lebih ini, lama ternyata saya pasangnya kirain bisa setengah jam gitu belum mana panorama burecobain enak enggak ya kalau ya. ada walaupun walaupun udah beda-beda jadi juga kan lebih lebih center ya. lagi ya, kan ya. lebih lebar ya. jadi lebih ya. Mantap mantap. Yeah, Dilanjutkan perjuangannya. Siap yeah, yeah. mantap. Thank you. Yeah, thank nah. you, Pak.